dapat please please please buh kena kena kena empat banyak meninggal get it when I get back Yo what's up guys? Kembali lagi sama gue di channel Bang Pau. Hey. Kali ini gue ingin bermain game War of Warship. Dan di sini di bawah sini ada banyak-banyak kapal. Gue sebutin kapal apa aja. Di sini ada kapal untuk Destroyer ya kan, destroyer, destroyer tuh kapal penghancur. Dia tuh mempunyai apa sih? Mempunyai kekuatan yang kuat gitu, seperti bisa menghancurin kapal yang lainnya gitu ya kan? Dia tuh punya turbo ya kan, torpedo, torpedo. Dia punya torpedo ya yang nih, yang di sini juga ada nih, yang bawahnya itu namanya browser browser browser itu buat apa ya gue namanya lupa lupa gitu browser sini banyak ya banyak lainnya ya kan di sini untuk Battleship ini kapal perang ini kapal lu kalau mau pakai kapal ini kalau cocok kalau buat kalau buat nyerang-nyerang itu pakai kapal ini senjatanya banyak perlengkapannya banyak itulah tapi berat kapalnya nanti gue coba di dua kapal di dua kapal tersebut kalau enggak tiga kapal antara kapal battleship sama kapal ini air kapal untuk pesawat nih kok kapal untuk pesawat tuh kayak kapal inti kapal inti tuh kapal induk tapi susah mainnya diincer mulu sama kalau tiga nanti ku memakai destroyer juga destroyer wawah oh, hancur itu cepat lebih cepat jalan nah oke okay, langsung aja kita ke gameplaynya di game pertama kita di game world of warship oke okay, langsung aja kita make kapal uh, induk dulu kapal induk kepala yang ada pesawatnya bos kalau gagal langsung bisa dikeluarin lagi ini gamenya langsung bisa dikeluarin bisa ditonton tapi nanti dapat misi dapat dapetinnya ada info di atas nanti gua kasih tahu ya yeah. infonya itu kalah pemenang gitu ya, kan. Oke okay, langsung aja kita let's go Oke okay, kita udah masuk di timnya my team gue itu ada tujuh kapal tujuh versus tujuh ya Bukannya game-game lain ini banyak pesawatnya juga eh. pesawat kapalnya juga kapalnya banyak oh. Oke okay. untuk jalankan buat ngejalanin tuh ini bisa pakai dua nih Satu, dua gitu ada kayak giginya gitu nanti di kiri paling bawah tuh ini buat belok udah tekan aja noh berat ini makanya itu berat sabar aja nih kita memakai kapal induk itu bisa enak gitu bisa bisa melihat sekitar langsung bisa ngelok ngelok ngelok uh, kapal tersebut oke okay. ada destroyer bahwa hancur oke okay. nih di sini ada ada ini mana nih noh kalau gue mau lama anjir. Astaga, kemenjat, kemenjat, kemenjat, kemenjat, Suruh balik aja, asal. Kalau kapal induk tuh kayak begini berat banget, nah tuh di sini tuh ada ada kekerannya, uh, kayak ke kek gini tuh belum pas jadinya, dia tuh nungguin dulu, kayak nungguin nungguin meriamnya tuh biar pas kan dia belok tuh, Kap kalau kapal destroyer tuh punya torpedo dia tuh, Ini torpedo tuh yang jalan di air gitu, torpedo. kita langsung aja kita incer pakai kapal bos. Oke. Oh iya mana nih ini ini ini kita ini dulu oke okay, di samping kanan yang ada layar kecil tuh ini bisa kita bisa melihat kapal kita nih kayak gini lihat tuh oke okay, gua arah ke sini ya tuh ada kayak ada torpedo dah Kayak ada torpedo oh no huh. torpedo di depan torpedo di depan bahaya-bahaya bahaya kita kita mainnya harus hati-hati gitu guys Nih nih, bisa merap tuh. Kali ini tuh bukan kapal perang gitu. Kalau ada tuh ya aku bilang kapal battleship, situ, kapal perang gitu. Untuk battle gitu. Kalian mau? Buat nah, Ini enak nih sumpah. Danger. Oke okay guys, ada di atas tuh nanti ada kayak apa, setahu gua diserang, taruh guys ya, taruh, taruh guys ya, taruh. nih di bawah sini nih kayak ada perbaikan gitu ya kan, kalau ini untuk kalau buat kebakaran tuh yang di kanan, kalau yang di kiri buat tambah darah Tak darah kita ada di, ka, di kanan paling, paling tengah gitu ya kan. Kita geser dulu guys. Nih, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, tuh Begitu guys, ya ini susah mainnya. Ada ada, eh oh, ya ada torpedo anjir. kena anjing. Ya Wih, enggak gak gak gak hebat, hebat. I'm dong. Nice, nice, nice. ke kebakaran. Tuh kalau kebakaran tuh make ya, yang paling bawah. Ah, bu di ceramah yang lain. Oh, kalau mati kayak begini bisa kita bisa keluar, guys. langsung aja uh, pencet yang return to port langsung aja kita battle exitnya keluar keluar dari inya, keluar dari perangkat gitu. langsung aja kita game kedua dia tuh masih in battle kalau masih in battle nggak bisa dipakai lagi pesawat yang ini. Kita langsung aja kita pakai pesawat eh pesawat lagi. Kapal yang battleship. Kapal perang. Oke. Okay. Kita pakai kapal perangnya. kalau pakai kapal perang kita harus harus pakai chat di live Oke, okay, langsung aja gue kenapa milih negara Amerika tuh banyak negaranya ini tuh game yang berjendela kesejarahannya kalau oh, nggak salah. Oke langsung aja kita rondo duanya ya Ronde 2 -nya kita pakai battleship kapal perang. Ini gue berat ya berat. Oke, so, bukaes so, kalau kalau make kapal ini cocok kalau buat, buat, buat perang cocok kalau kapal kapal itu yang buat pemula mah jangan gitu ya kan. Mengemari kapal ini, nih di bawah itu yang ada kayak garis-garis gitu itu pelurunya akan full nih. Ini banyak tuh makanya itu kapal perang kalau kapal besar itu banyak timenya nih, nih, nih. Pelurunya banyak dianya enak nih. Luka, gua bukaes tahu nih, tani. Jadi buah harus tahu. Nene, lihat nih, lihat nih, lihat lihat lihat lihat, lihat nih, lihat nih, lihat nih. Buah, buah sudah tuh jadi etak gitu. Berlangsung aja kita match serius, match serius, match serius. Bisa gitu, kita harus bisa gitu ya kan, bisa ngelawan Oke di kiri udah ada musuh, target terlihat, bos kiri gara musuh ini tuh game dunia peperangan perangan sejarah dari perang dunia kedua yang ada dalamnya itu madu gua kasih tahu Madwey deh okay. kalau tahu kelemah matwe itu dengan seru betul bisa begini ke elemen Kita langsung aja kita keker kali ya kalau main Ini tuh War Wars itu aku udah harus Keker baik-baik gitu kan Ketakutnya kelewatan -kita gitu Bisa Waduh tuh kuduh tuh kuduh Kapan malah Kalo keker Oh ad, kalau ada bunyi kayak begitu Tandanya lu nabrak-nabrak tepi kalau nabrak tepi Gak apa-apa sih tapi berisik gitu Kebanyakan kalau pakai kapal induk gitu Dia di belakang tepi gitu Aneh ya Enak ya Wah ya kapal lindung game aja pakai pesawat aja dia Ini tuh mainnya kalau yang banyak tuh dari dekat susah kayak penembak dari deket gitu oke okay, udah dikit lagi langsung tak kena dapat 1000 bos jadi kali ya gua deketin aja gitu dapat bus bus oh kena kena kena bat banyak meninggal bagus bagus bagus oh, tim wah alhamdulillah team tim gua ini nih kak, kalah telak bos enak nggak otak ya oh, mau wah gitu tuh man man war tuh kayak gitu mama oh, jadi duel ya Jauh si bos, tuh ngapain okay. kapal ini? Anjir, dia ya. mau kapal battleship untuk buat perang. Gue oh, tiga, tinggal di gue temen nih. parah tuh ah, Astaga, banyak banget tuh pedonya. Sakit loh, tuh pedo. Demi, tuh pedo sakit langsung aja kita healing langsung. Tuh, langsung lagi, ya, oh, langsung kok. No. Kalau nah, dari dekat pakai, pakai yang itu aja. Eh, oh, enggak, no, dong no. Kalau kebakaran tuh pakai yang kanan gitu ya kan. Itu parah sih itu, itu parah. Ma, bisa, nggak bisa itu, nggak bisa ya, gak bisa ya. itu. Kita udah kalah telak, kan, gil. Banyak banget, langsung aja kita next kapal gitu ya. Kalau saja kita pakai gasket. Oke, okay, kita sudah di dalam gamenya di gameplay kita yang ketiga ini. ronde ketiga pakai kapal destroyer. Minggu pasti kapal destroyer paling cepat, emang paling cepat nong. Nih, nong, perbedaannya kayak begini pada itu senjata-senjata-senjata paling sakit aja enjay jebat noh, teman-teman ini, juga nih samping itu tuh, samping kanan kita tuh ini, dia pakai yang kapal destroyer kena-kena-kena-kena enak nice. Nice. nice nice enak langsung langsung mati guys oke okay, kerja bagus bagus bagus bagus emang tuh senjata paling sakit di battle battle situ kalau udah kena tetep tapi susah marahnya oh besar kalau lagi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 Enak ya Gitu ya Kita udah nge-skip Udah nge-mage Adam udah nge-mage nge-mage ya. Lebih dikit biar kena kalau nah, Lalu kena dikit juga Eh juga dikit Oke okay, oke okay. oke Gila lagi gila Eh Holdonnya yang kiri dong anjing Woi Mage terkode ada skill-nya juga ada skill terkadangnya iya <tasi> Astaga kita harus Wah, udah kapal masuk itu udah udah hancur <tuk> aduh aduh. <tuk> aduh ya ya kita, kalahin, kita kalah jangan jangan jangan jangan jangan sampai jangan sampai, oh, jangan sampai kita kalah kita tuh kita harus minta bantuan guys minta bantuan, udah, kalah. tapi kita ya nah, nggak apa-apa sih kalah, emang selesai main game War or Warship gitu, oke sampai sini aja di game War or of Warship. ah uh, gue okay, masih masih pertama pemula banget main game ini game paling susah sih kata gua susah ini apalagi yang PC nya tuh PC nya tuh aduh lebih susah lagi gua dikasih tau sama teman-teman gua kasih tau ini kayak gini-gini aduh susah banget udah pusing lah Oke okay. sampai sini aja di game world of warship Langsung aja, kita pamit. Oke, okay, pamit. see you next time. Goodbye. Peace. Cus.